Kesoh Nabi Musa dengan Fir'aun Seperti mana yang sudah pun kita belajar belom pada ni Masya Allah panjang Dalam suratul qasas ni Hampir-hampir jadi surah Musa ha, tu. Tapi tak ada dalam Qur'an surah Musa Tak ada Padahal cerita dia ni begitu panjang Hubungi dengan Real ground Nabi Musa dengan Fir'aun Hampir-hampir 50 ayat mengandungi isi quran itu sendiri sebab quran ni adalah penjelasan bagi semua setiap kalau, tapi Allah Taala tak ta ada raiyat so so so sebagai raiyat tak ada tapi sud ataupun benda-benda yang penting adanya dalam al-quran sebab tu Allah raiyat di dalam surah an-nahli wa naz uh, apa ni tibyan likulli syai Allah Taala ayat katanya kami menurunkan al-Quranul Karim sebagai penerang bagi semua setiap perkara. Alhamdulillah. Jadi kita dengan kita berpegang dengan Quran itu dia panggil pegang dengan lakan pegang dengan surah. Tapi benar yang menjadi penjelasannya ada di dalam sunnah Nabi, ajaran Nabi yang Nabi mengajar rakyat tunjuk contoh dan sebagainya. Sebab tu sebaik-baik tafsir iaitunya tafsir kero'eh dengan kero'eh ay. maknanya ayat ni patu ayat lain marih hurai dia supaya juga dengan ayat tu ayat ni marih hurai dia tu dia panggil tafsir kero'eh dengan kero'eh wrong daripada tu iaitunya tafsir kero'eh dengan hadis-hadis Nabi tu sebagai tupuk tamoh walaupun kero'eh dengan kero'eh dah tamoh lagi dengan hadis-hadis Nabi supaya lebih jelas boleh lepas pada tulah perkataan sahabat perkataan tabiin yang dia nampak lagu mana ayat tu sebab sahabat-sahabat ni yang ngaji qiraat dengan nabi nabi royak bukan kepada semua tiap-tiap orang ada tapi orang yang rajin yang nak kepada qiraat nak kepada reti bahasa qiraat alhamdulillah nabi royak penjelasan so so so so so alhamdulillah nak bermula ayat 3 ni Mula kesoh nabi nabi Musalah tu. Oanjer oh, cerita Puluh-puluh ayat berhubung dengan apa? Dengan Nabi Musa yang Allah Taala firman di sini Kesoh Nabi Musa dengan Firaun seperti mana yang sudah pun kita belajar Belum pada ni masya-Allah oanjer. Dalam suratul Qasas ni hampir-hampir jadi surah Musa. Ha, tu. tapi tak ada dalam surah Musa, tak ada padahal cerita dia ni begitu panjang hubungi dengan real Nabi Musa dengan Fir'aun hampir-hampir 50 ayat padahal dalam surah surah qasas ni ada lapis-lapis ayat dekat-dekat dengan 50 ayat, kesoh Nabi Musa jadi kita kena duduk baca pula Nabi Musa Dengar, cerita kalianlah haje tahu bahasa Arab Ataupun orang yang baca baca Qur'an yang henti sebata. Ya? Sebab apa? Sebab kisah Nabi Musa sudah pun berule sejak dari suratul Baqarah lagi yang Allah Ta'ala firman kau ya so so so so so so so keracat keracah surah tu surah ni maka adalah suratul Qasas ni. Ule sekali lagi sebagai surah yang panjang, ha Nabi Musa. Kami bacakan kepadamu wahai Muhammad sebahagia dari kesoh Nabi Musa dan Firaun dengan keterangan yang benar bagi orang-orang yang beriman. Sebab tu dah dalam pimpinan Ar-Rahman ya terjemah 1292 ni dari ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya Allah Taala menceritakan perehan Nabi Musa alaihi dengan Firaun dan kaumnya. Dan dalam surah ni juga sebut Gak apa? Sebut menteri Firaun iaitu Haman. Sebab Haman ni adalah orang yang paling taat sekali kepada Firaun. Ikut Firaun royak gapo dia taat. Sebab dia menteri. Firaun ni sebagai pemimpin yang terbesar pada waktu tu yang menjadi pemimpin Mesir. Semua raja-raja Mesir dinamakan Firaun. Nah, tapi Firaun yang dikehendaki dalam Al-Quran tu iaitu Firaun yang adanya semasa Nabi Musa alaihi salam. Nah, Firaun ia pergi Nabi Musa dalam istana dia, nah, dengan dia. Hanallah dia kedai dia tu. Sehingg Allah Taala sebut di dalam Al-Quran dak? Ni saya tengok dalam perkataan yang ada di dalam Al-Quran, Allah Taala sebut Musa, sebut Musa saja dah, tak ada sebut dhamir dia takde sebut Sabhanan Musa ni adanya 129 tepat dalam 124 ayat Allah Ta'ala sebut Fir'aun dalam Quran adanya ni tujuh tepat maknanya ni tujuh kali dalam ni satu ayat lepas tu Allah Ta'ala sebut pula Israel Bani Israel ataupun Banu Israel adanya 42 tepat dalam 41 ayat Ini Hubungi dengan Nabi Musa, Fir'aun dan Bani Israel Alhamdulillah Tuhai pun sebut Inna Fir'auna Ala Ala Yang Tuhai sebut ni Bukan arti Ala di atas tu Ala A'i La'aleh Ala Ala ni maknanya Takabbu Haa, sesungguhnya Firaun telah berlaku zalim di bumi Mesir. ala fil ard fil di bumi artinya di bumi yang di bumi Mesir. di bumi Mesir. di bumi Mesir. di bumi di Mesir. Sebab tu, kubur adalah di Mesir. di bumi di di Mesir. Ha, sehingga dia suruh orang Buat tu Belong pada dia mati lagi Dia paksa orang-orang dia Supaya Kalau dia mati Jangan tanir kubur Jangan tanir mayak dia dalam tanah Tak siwi tanah maka Mayak dia Allah Ta'ala Takkan tak macam tu Kubur Fir'a'un tak ada. Sapakah hari ni, tuweh ada lagi, dah tahu berapa ribu tahun dah, mayak dia masih lagi, duduk molek-molek, nampak muka, nampak rambut, walaupun, kuku-kuku ada lah, hak punuh sikit-sikit, tapi nak no, ayat katanya, apa yang Allah Ta'ala janji, tetap berlaku, iaitu, tuheraya mayakmu, tidak akan hancur, hei fir'aun, supaya orang berlaki-hari boleh tengok, ni lah, muka orang yang, diakur kepada Allah takabur di atas muka bumi dan mengaku siapa akan jadi tuher atas dunia ni tak ada orang yang mengaku jadi tuher supaya dengan Fir'aun la'natullahi'adai dengan melampaui batas serta ia menjadikan penduduknya berpuak-puak ni tuhera yang katanya syia'an syia'an ni tersebut di Dalai Kera'e beberapa kali dan tersebutnya perkataan eh, syia'an Syiah ni artinya satu kelum. Banyak-banyak kelum iaitunya syiah. Baca dia lagi tu. Dan tersebut di dalam suratul qasas ni. Waja'ala ahlaha syiahan. Dan Fir'aun tu. kaum kaumnya beberapa puak. Nah, Ia menindas sepuak diantaranya dengan membunuh anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Bukan semua, tiak-tiak klum, Firaun bunuh anak dak. Satu klum, satu kumpulan. Kumpulan tu pula kumpulan hak mak pak Nabi Musa. Sebab apa tu? Sebab Firaun dia ya gimimpi. Saya podo royak panjang dah dulu. Dia ya gimimpi katanya ada budak sore mari nak perutuh kajak air dia daripada dia mipi itulah tuk-tuk nujung ahli-ahli takbir mipi mai raya kepada dia katanya tak ada jalan lain dah kecuali kena bunuh semua budak-budak jatah pada waktu tu hatulah Allah raya di dalam kera'ah beberapa tempat katanya Fir'aun ni dia long perakat semua anak-anak jatai yang ada pada masa, masa tu ataupun orang-orang Tino, yang perut besar dekat-dekat anak-anak beranak kena perenyek berhabis yang ada-ada di luar ni kena bunuh berhabis itulah dinamakan semelah budak tapi budak-budak Tino dihidupkan anak-anak jatai ataupun budak jatai dimatikan zolehnya kepada manusia pada waktu itu. So sungguhnyo adalah ia dari golongan yang berbuat kerosakan. Ke. Ning Allah pranam kata kepada Firaun innahu kana minal mufsidin. Orang yang buat kerosakan ke, di atas muka bumi. Tu tu harayaq fa aktharu fiha al-fasad. Maka mereka itu orang-orang deraka kepada Allah banyaknya dia buat rusak di atas muka bumi. Rusak lagu mana? Buat ha, nak. Sama ada dia buat kepada orang, ataupun dia buat kepada sinwet Long, Benar-benar ada apa kita kiyah sendirilah. Daripada perkataan al-mufsidin, iaitu orang yang buat rusak di atas muka bumi, iaitu orang yang buat zolem kepada sesama manusia. Orang yang khaynak rabob, rabiab. Wiknai peraturi Allah Ta'ala, hukum Allah Ta'ala, jalan belakang tu, orang yang buat benar-benar haridah sobsah, orang yang redoh, Hukumnya mi, jalan tu, minan mufsidin, orang yang buat kerusok ke, di atas muka bumi. Lepas tu kita, ambil daripada perkataan, Fasad, fasada tu, iaitu yang gusok. semua rabok yang manusia buat tak keno, maka dikira katanya orang tu, orang yang buat kerusok ke, di atas muka bumi. Dia berlawan ni mufsidin, dia berlawan dengan muslimin. Muslimh artinya orang yang baik. Orang yang payah fayaam buranna, fayaam wujadi molek molek molek molek molek. Sebab tu Allah Taala royak di dalam surah Hud, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslimun." Tuhanmu hai hey Muhammad tidak akan waktu turun bala ataupun azab Mana-mana kaum di atas muka dunia Selama mana mereka itu masih lagi duk islah Orang okay, ada masih lagi duk beki sama-sama manusia Duk dakwah, duk royak, duk seru Duk sapa, duk tegur, duk beri amarah Duk mengajar, duk apa insya Allah Ta'ala tak buat turun balau Tapi kalau sekiranya Banyaknya manusia duk jadi mufsidin, mufsidin. Ya laweh laweh dengan muslihin saat ni tu. Muslihin artinya orang yang islah, orang baik. Mufsidin orang yang buat rosak. Kalau dah kalau dah banyak orang yang menjadi mufsidin, ce katanya atas muka bumi tak, tak tak lama. Tu hewa turun bala. Pas tu bala, ada berbagai-bagai bala. Jangan kita tak faham katanya, angin ribut, gempah bumi, bah besar gitu kan kadang-kadang, ulama wayak di dalam kitab-kitab dia, pecah belah tu, balau besar. Orang oh, yeah, tak boleh masuk pergi mari. Buka calacun, pelangguan, bebek pakai, bakar katu, bakar katu ni sahaja. Tak boleh satu manusia tu, balau besar katu. Satu dah. Apatah lagi, korupcan menipu, karuk, zina, mabuk awak, anak-anak muda, wairun jadi penuh di, jala tu, balau tu, Allah ta'ala awak tu hani keadaan yang kita tengok seluruh dunia pada masa sekarang ni banyaknya manusia jadi mufsidin. Pak kita nak kata gapo? Kita nak duduk alik mufsidin kau duduk balik muslimin? Hatuh duduk di kita sendiri. Janganlah ada suan kita di dalam nak jadi mufsidin fil ard. Orang yang buat kau rosakkan di atas muka bumi. Akhir sekali masa habis dah nah. Wa nuridu an na'una Dan kami hendak ber ihsan. Gak apa? Eh? Dengan memberikan pertolongan kepada kaum yang tertindas di negeri itu. Tengok ni, ni kalau dan misal kita tak berkata perkataan eh, ihsan gitu nah, bahinda. Dia tulis gitu nah. Ha kalau misalnya kita tak faham makna gapo ihsan eh, apa kita baca makna eh pernah nama ni tak reti eh? ha de kita mula baca tak reti supang suratlah surat, surat mana-mana de kita baca nak nak 2 eh kamus dia aku tak faham we gapo nama dia kata surat tu boleh jadi buku timi tidak nak bacaเลย masa tak sewajalah tapi kalau deh, orang nulih, dia orang tulis dia tulis tu pandang ni maksud kita lah surat Mana dia itu? Kita baca, baca, baca. Eh, nah sunca. nak suncah, buat baca. Alhamdulillah, kau kau baca? Kau kau baca sebab apa? Sebab yang menarik. Dalam terjemuh Al-Quran tu juga, perlu kepada terjemuh. Bu, jadi, tak tinggi sangat bahasa dan tak genuh sangat bahasa. Bu, jadi, bahasa standar yang orang ramai boleh pakai. Lepas tu, nak lagi, you. orang yang boleh bahasa Arab. Anni saya duk royak oh, semo so, nak no, buat macam mana nak no, no, u jadi orang-orang kita ni boleh bahasa Arab. Neh insya-Allah kita dengan ayat-ayat Quran ni kita dapat faham kalau sekiranya kita boleh bahasa Arab. Ni saya tang kamta ni tang kamta semo so, nak no, buat lagu mana u jadi kita boleh bahasa Arab. Nah wallah alam sekodan ni dah patu kita sambung semula ayat 5 dan seterusnya. Wassalamualaikum wa wa wa warahmatullahi wabarakatuh.